Terupdate dan terhangat seputar Leslar, tentunya. Baiklah, para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, tentu kita mendapatkan kabar spesial, bahagia dari Kios Yosef si Nudarsona, Persahabat ya, di case pribadinya mengunggah sebuah postingan foto cantik dari Alasi Kejora. Ketika manggung di acara Tokopedia, Masya Allah memakai gaun warna putih, terlihat sangat cantik dan mempesona, membuat kita sebagai fans sejati pasti merasa bangga dan bahagia. Mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada idola kita, Dedek Lesti Amin. Masya Allah, banget para sahabat ya kecantikan yang tentunya membuat kita semakin bahagia. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Dede Elasti selalu diberikan kesehatan, dan Dede selalu mendapatkan kesuksesan. Amin. Dan ke kabar berikutnya, di sini ada momen spesial ketika di acara Cinta Abadi Leslar, ya Masya Allah, siapa nih yang nonton Cinta Abadi Leslar episode kali ini? Ketawa bahagia persahabatnya. <guruh> Banyak sekali momen-momen ketawa yang membuat kita bahagia di sini ada momen ketika didialasi kejora ini lihat papa Daniel sedang makan rendang ya dan kebetulan sontak persahabat ya dengan waktu yang bersamaan didialasi pun ngidam wow masya allah banget ya dan kita lihat di sini didialasi kejora langsung pengen saat waktu itu pun memakan rendang yang tentunya dimakan oleh papa Daniel ini membuat kakak Bilar ini para sahabat ya sibuk dan heran banget ya sampai kita lihat di sini langsung dipopong dan digendong ya. Aduh ini luar biasa kekiutan yang hakiki yang diberikan oleh Deddy Alasti dan kakak Pilar. Ini diperhatikan juga dalam postingan ini banyak sekali komentar dan tanggapan dari para sahabat Leslar. yakni dari akun Mustafa Datarini. Aku aja ngakak sambil ketawa sama keluargaku nonton sampai habis Tuh masya Allah banget ya Luar biasa dukungan dari fans Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun instagram Nurul.comariah.311 Nonton C.A.L. sambil makan Hampir keselak pasti kakak teriak ha episode apa ini katanya tuh cute banget persabatnya luar biasa memang kedua pasangan ini membuat kita ketawa bahagia apalagi banyak sekali momen-momen spesial momen-momen cute dan momen-momen mesra yang ditunjukkan yang diberikan oleh idola kita Dukung dan support terus persahabat ya Mudah-mudahan rumah tangga dedek Lesti dan kakak Bilar ini selalu diberikan kebahagiaan Dan dijauhkan dari orang-orang yang syirik dan jahat Tentu kita sebagai fans sejati harus tetap dukung dan support yang terbaik untuk Lesti dan Bilar dan untuk ke kabar berikutnya, di sini ada kabar terbaru nih untuk kita semua, para fans. Ya, kita lihat aja nih, Masya Allah, ternyata malam hari ini, Dedek Lesti dan Kakak Bilar ini bertamu atau mengunjungi Redi di Pondok Pesantren. Ya, Masya Allah, kebahagiaan terlihat dari keduanya. Membuat kita semakin bangga juga ya Alhamdulillah, ini adalah salah satu. Bentuk persahabat ya kasih sayang seorang kakak terhadap adiknya ya Masya Allah luar biasa Dan kita lihat ugang tersebut di post kembali oleh akun Leslar Underscore History Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan Jengukin Ustadz Reddy katanya tuh Masya Allah banget ya amin Alhamdulillah mudah-mudahan Reddy menjadi Ustadz Dan tentunya menjadi suatu kebanggaan dari keluarga besar Dedek Lesti di Kijora dan kita lihat juga di postingan ini, tentunya banyak sekali komentar, banyak sekali respon yang diberikan dari para fans, yakni salah satunya dari akun biggest6663. Lihat ekspresi Reddy lucu lagi diusilin kakak ipar aduh, kiat banget ya, abang dilar hanya bisa videoin Reddy hanya bisa ketawa juga persahabat ya saat ya aduh luar biasa memang kebahagiaan yang tentunya kita rasakan mudah-mudah mereka selalu sehat dan selalu diberikan tentunya kebahagiaan amin doakan dukung support yang terbaik untuk hidup kita mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan dan cirungan vitamin manja malam hari ini atau stay tuned dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya ini dulu informasi di malam hari ini